Ternyata Sosok Ratu Adil ini Menjadi sosok yang misterius Di tanah air Nusantara ini Karena Banyak sekali rakyat-rakyat yang meyakini Akan kehadirannya Dan keberadaannya Yaitu semua karena Rakyat-rakyat yang semakin gelisah Karena hari demi hari Rakyat dan rakyat Masih mengalami Banyak sekali kekurangan Masih mengalami banyak sekali musibah Dan kehadiran Sosora Tua Adil ini sangat dinanti-nantikan bagi rakyat tanah air ini apalagi Sosora Tua Adil ini juga diramalkan akan membawa kejayaan Nusantara di zaman keemasannya dan ternyata Sosora Tua Adil ini juga terkenal akan lelakunya atau kalau orang Jawa bilang ngelakoni dimana Sosora Tua Adil ini suka ngelakoni atau lelaku dan suatu ketika Ratu Adil ini lelaku di rumah kosong di mana rumah kosong itu terdapat pohon besar Di tengah-tengah batang pohon besar itu berlobang, Dan Sang Ratu Adil Menggunakan pohon besar itu Untuk sandaran dia dalam bermeditasi Ataupun bertapa Dan Sang Ratu Adil Bermeditasi di situ bertapa di situ berjam-jam, dan sangat khusyuk, sangat fokus untuk bertapa dan bermeditasi. Karena saking khusyuknya, saking fokusnya, sang Ratu Adil mengeluarkan hawa panas kehadirannya, sehingga membuat makhluk penghuni pohon besar itu keluar. Keluar dari pohon besar itu karena merasakan semerbaknya hawa panas dari orang yang bertapa di dekatnya dari orang yang bermeditasi di dekatnya dan saat makhluk itu keluar ternyata makhluk itu bersinar seperti cahaya lilin kalau kalian mengerti lilin atau pernah melihat lilin bukan cahayanya kan apinya satu tapi samping-sampingnya ini kan terang samping-sampingnya api lilin itu kan terang sama makhluk yang keluar dari pohon ini sama waktu dia keluar dia itu menyala dan samping-sampingnya juga aku terang dan sang ratu adil pun sudah mengetahui kehadiran dia padahal ratu adil masih fokus semedi masih fokus bermeditasi atau bertapa lalu sang ratu adil berkata kepada makhluk ini maaf saya tidak bermaksud mengganggu saya ingin menggunakan tempat ini untuk bertapa, untuk bermeditasi. Lalu, makhluk itu pun berkata, "Silakan, Tuan. Saya sangat beruntung karena tempat ini menjadi sandaran bagi Tuan, dan saya juga sangat beruntung karena bisa bertemu dengan sosok pemimpin tanah air ini. Dimana sosok Tuan ini akan menjadi raja besar atau pemimpin besar." Di negeri baru Begitu beruntungnya sekali ya makhluk ini bisa bertemu dengan sosok Ratu Adil ini Dan Ratu Adil ini pun Ternyata Ratu Adil sudah tahu alur cerita hidup dia Ratu Adil sudah tahu jalan hidup dia seperti apa nantinya Dan ternyata Ratu Adil itu sudah mengetahui Bahwasanya makhluk yang keluar dari pohon itu itu adalah lampor lilin. Di mana lampor lilin ini merupakan pasukan-pasukan dari Nyi yang melekat dari di tanah Jawa. Di mana sosok Nyi Kidul ini menjadi salah satu leluhur di tanah Jawa dan sekaligus menjadi sosok legenda di tanah Jawa yang memiliki pasukan lampor. Di mana lampor lilin ini merupakan pasukan Nyi Roro Kidul. Bila mana lampor lilin tidak berada di istana Nyi Roro Kidul, tetapi dia ada di alam liar, alam bebas, itu tandanya lampor ini entah dia diberi tugas oleh Nyi Roro Kidul, ataupun dia diusir oleh Nyi Roro Kidul dari kerajaannya, ataupun hal-hal lain, tapi pasti ada hal tertentu yang membuat dia ada di alam liar, alam bebas. Dan Lampor ini sangat beruntung dan bersyukur bisa bertemu dengan sosok Ratu Adil Dimana Ratu Adil ini sangat misterius di tanah air Nusantara ini Dan Sang Ratu Adil ini akan menjadi sosok yang benar-benar Sakti Mandela tanpa haji-haji Itu pemberian ta pemberitahuan saya untuk sekilas tentang pertemuan antara Ratu Adil dan Lampor Lilin Pasukan Roro Kidul Sekian, jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini, supaya video ini, channel ini, bisa maju dan berkembang buat kalian semua. Dan jangan lupa, nyalakan notifikasi loncengnya ke semua, supaya kalian mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis.